Shariqala Anta bilbirri Mausuf Wabilihsani ma'ruf Ilahi An akuna laka abdan Fakhran An takuna li rabban Anta Kama uhib Fajalni Kama tuhib Allahummarzuqna hubbak wa hubba man tuhibbu wa hubba habibika Muhammad wa hubba habibati habibika Muhammad wa hubba kulli 'amal yublighuna ila hubbik wa ja'al Ya Allah Sang Maha Cinta Tanamkan kepada kami Cinta kepadamu Cinta kepada Dutamu Rasulmu Muhammad Cinta kepada Kekasih yang dicintai Oleh Rasulmu Muhammad Cinta kepada setiap Siapapun yang engkau cintai cinta kepada setiap amal yang mengantarkan kami menuju kecintaan kepadamu dan jadikan cinta kepadamu ya Allah sebagai kenikmatan yang lebih penting yang lebih berharga bagi kami daripada segala sesuatu Allahi, wa seyidi wa maulai matikna wa farihna biridaka anna fa kam ya rab wa anta anni wa kam wa khayruka فَيَا مَنْ وَعَدَى فَوَفَى وَعَوْعَدَ فَأَفَى بِحَقِّ الْمُصْطَفَى وَالْبَتُولِ الْمُبَارَكَةِ اغفِرْ لَنَا الْخَتَايَةِ وَادْفَعَنَّا الْبَلَايَةِ خصوصاً من, من هذه المدينة بجوار المسجد الإخلاص في قرية Desa Banjar Wanggunan, Kecamatan Mundu, Cirebon. Allahumma salimna wal muslimin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi al manaya Ya arhamar rahimin Ya Allah Demi kedudukan nabimu Al-Mustafa. Demi kedudukan putrimu, putri dari nabimu Az-Zahra, Siti Fatimah, wanita yang penuh berkah. Mudahkan urusan-urusan kami. Penuhi hajat-hajat kami. Jauhkan kami dari musibah. Dari bencana terutama warga di daerah sini terutama yang hadir di sini dan penuhi ya Allah segala hajat-hajat kami ya arhaman rahim wa ashadu anna sayyidana wa azimana wa habibana muhammadan rasulullah Sayyidul Kaunain, Wa Ashraf Al-Sagalain rasul al Al-Mustafa Al-Amjad al Mahmud Al-Ahmad Abu Al-Qasim Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi Yaqulul Habibul bersabda, Tidak beriman salah seorang kalian. Tidak beriman salah seorang kalian. Kalau dia lebih mencintai anaknya. Lebih mencintai orang tuanya, ayahnya, ibunya. Dan seluruh manusia. Salamu oh, ala nabi. Sayyidi. Tunjunganku, pemimpinku. Kekasihku Rasulullah. Sayyidi. Sayyidi. Sayyidi ya Abul Qasim Ya Rasulullah Ya kurratu aini Wahai belahan hatiku Ya jalau hammi Wahai pelipur laraku Ya zahabu ghammi wa husni Segala sumpaku, segala masalahku, ya Rasulullah, akan hilang ketika mengingatmu, ya Rasulullah. Deritaku, masalahku, seluruh persoalanku dalam hidup ini tidak ada apa-apanya dibanding penderitaanmu, ya Rasulullah. Kenapa kamu berkeluh kesah? Kamu lebih merasa miskin daripada Rasulullah kamu pernah tidak makan tiga hari kamu pernah membalut perutmu, mengikat perutmu karena tidak ada makanan dengan bebatuan bahkan keluarga Rasulullah Siti Fatimah pamannya Abu Talib, Ta dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah pernah makan dedaunan Lalu kamu mengeluh dalam hidupmu karena di dapurmu tidak ada beras. Karena kamu kekurangan makanan. Belajarlah hidup tanah. Belajarlah hidup sederhana. Belajarlah spirit. Untuk menerima apapun ketentuan dari Allah. Belajar semua itu dari kehidupan Rasulullah. Selalu ala nabi. Wuli huda Ahmad Syawki penyair Mesir ketika datang bulan maulid menyambut sang mentari Rasulullah dengan syairnya Wuli huda telah lahir sang pelita damar pemberi petunjuk alam terang benderang semua bergembira semua keber kebahagiaan berkah semua kebahagiaan berkat mana-mana lihat berkat peredaran di mana-mana Alhamdulillah ini semua karena berkahnya Rasulullah <tik> alam bercahaya alam tersenyum alam menari dalam senyuman alam menari dalam tasbih menyambut kedatangan mauludul akbar habib sang kekasih datang. wafah muzammantabas sumun wazanau seolah alam ini punya mulut punya lisan sedang tertawa sedang memuji sang nabi menyambut kedatangan nabi. talal batru alaina min saniyatil wadah wajib syukro alaina wajib syukro alaina. Ah. <tuh> Maka telah datang sang penyeru telah datang sang pembawa cinta telah datang sang pembawa risalah cinta untuk umatnya yang hatinya penuh dengan cinta sallu alannabi kaifatarakkaru kayakal anbiya ya samaan mata waladaha samau penyair yang lain berkata bagaimana mungkin nabi-nabi yang lain mampu mendaki dan mencapai tanggamu engkau adalah langit yang di atasnya tidak ada langit yang lebih tinggi daripada langitmu fagannabiyina fi khalqin wa fi wa lam yudanoo fi ilm wala karami kata imam al busiri dalam kitab burdahnya rasulullah mengungguli seluruh nabi dalam hal apa dalam secara zahir secara ciptaan secara fisik nabi berbeda dengan yang lain dengan nabi-nabi yang lain kau menganggap bahwa nabi yusuf lebih ganteng dari nabi muhammad salah Rasulullah ketampanannya keindahannya tidak bisa ditandingi dengan siapapun ketampanan Nabi Yusuf adalah percikan dari Jamal Muhammad dari ketampanan sang Nabi begitu juga dalam akhlaknya seperti kata Siti Aisyah Quran. akhlaknya Nabi adalah Al-Quran Rasulullah tidak pernah menyakiti apapun dan siapapun musuh aja aman bersama Nabi apalagi sahabat-sahabat beliau karena Rasulullah tidak pernah menzolimi siapapun dan apapun dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Nabi dalam ilmu, dalam ketakuan, dalam kebaikan dalam kemurahan, kemurahan hati, kedermawanan وكلهم من رسول الله ملتامسون من البحر من الديام kamu jangan sok pinter baru ngaji sedikit baru tahu tentang Islam kamu nganggap bahwa kamu tahu segala galanya ilmumu secuil pengetahuanmu secuil jangan sombong di hadapan nabi jangan menyalah-nyalahkan orang yang menghormati nabi karena kalau kamu mengganggu Nabi kamu menyerang orang-orang yang mencintai Nabi sebetulnya kamu bukan menyerang mereka kamu kurang ajar kepada Nabi kamu tahu kanan siapa kanan itu? anaknya Nabi Nuh anak seorang Nabi tapi apa yang membuat dia tenggelam apa yang membuat dia mati apa yang membuat dia mendapatkan musibah? karena dia sombong karena dia merasa mampu, pinter saya bisa berenang, ngapain saya ngikut ayah? saya pinter, saya ada gunung, saya akan lari ke gunung kalau itu ada banyak air, saya akan berenang banyak orang tidak takzim kepada Nabi karena dia merasa lebih pinter karena dia lebih tahu dalil karena lebih tahu, lebih ini, lebih ini, lebih ini ini semua karena tidak taklim kepada Rasulullah. Ya tidak kenal siapa Rasulullah. Orang yang belum tahu tentang Nabi, makomnya Nabi lebih baik mingkem. Lebih baik diam biar selamat. Selalu Nabi. Semua kebaikan yang kita dapatkan. Semua kebaikan yang ada yang menghinggap pada seseorang adalah percikan dari cahaya Rasulullah, ya bahwa ibadahmu itu percikan dari ibadahnya Rasulullah dan tidak bisa dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah, akhlakmu adalah percikan dari akhlaknya Rasulullah, kata Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi Soibul Maulid dalam kitab Maulid yang biasa dibaca oleh kalangan Habib dia bilang apa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi <tuh> <tuh> tidak ada satu kebaikan pada manusia siapapun itu dari orang biasa, orang soleh biasa sampai wali, sampai nabi semua kebaikannya adalah percikan cepretan apalagi cipratan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Rasulullah bakaikan pendekar sang pendekar sang laskar sang jawara ketika dalam pertempuran tampak betapa hebatnya dia jagoan itu pahlawan itu tampak kalau ada peperangan dan Rasulullah menunjukkan kehebatannya di hadapan sahabat-sahabat beliau al-huda <tuh> ma ma kawakibul ashar Wa aurakatil asjar Wa ainatil asmar Wa akhtalafan layil wal nahar Wa gharadatil atyar Wa ala ahli baitikal adhar Wa ashabikal ahyar Balagul ulaa bikamalih Kashafat dujaa bijamalih Hasunat jami'u Sallu alaihi wa alih اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دامت الصلاوات وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دامت البركات وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دامت الرحمة فيا أيها المشتاقون إلى رؤيتي جمال الحبيب المصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di warahmatullahi wabarakatuh imahnya Kuat, dua jam, kuat Nanti tiba-tiba kabur semua, enggak? dipikir udah saya ini baru mukot dimah ya. tapi mukot dimahnya banyak dagingnya ya eh, insya Allah bisa dicerna dengan baik 6 saya pikir saya bergembira di masjid Al ikhlas mudah-mudahan semuanya termasuk orang yang ikhlas ikhlas jalan cintanya kepada kanjeng Nabi amin ibu-ibu menjadi ibu yang ikhlas istri yang ikhlas suami juga menjadi suami yang ikhlas amin Anak-anak juga menjadi anak-anak yang ikhlas, kalau semuanya ikhlas, Alhamdulillah, iya kan? Nah, saya akan sampaikan poin-poin penting yang saya sebut sebagai beberapa kampanye, tapi bukan kampanye politik. Ini kampanye lebih penting daripada kampanye politik, ya. Mangga, diingat-ingat ibu-ibu ya, nanti baru nanti saya sampaikan pembahasan, insya Allah, saya dikasih durasi insya Allah enggak ya satu jam satu jam lebih dikit-dikit lah tapi insya Allah enggak enggak jauh dari itu baik ini penting ya apa yang saya sampaikan ini merupakan hasil telah saya panjang saya dalam tanda kutip perlu meyakinkan ya terhadap ibu-ibu karena baru pertama ngaji sama saya ya oke ibu-ibu yang pertama saya sudah keliling bukan hanya di Indonesia di luar negeri saya sudah ketemu ratusan kiai, ratusan habaib, orang-orang top saya sudah ketemu, bahkan wali saya sudah pernah ketemu, Alhamdulillah Orang yang katanya bisa punya ilmu lipat bumi, itu saya Alhamdulillah sudah pernah ketemu Orang yang wajahnya penuh dengan cahaya, karena dekat sama Allah, karena cinta kepada kanjeng Nabi, Alhamdulillah saya sudah pernah ketemu Saya sudah membaca ratusan buku, kitab ya. Saya melakukan sebuah telah panjang, saya belajar lama, pinter itu bukan karena apa namanya dasarnya pinter, karena terlalu lama belajar, ya kan? Dari SMP saya masuk pesantren, saya melanjutkan studi S1, S2, sampai S3, belum lama saya sudah selesai. Bidang saya tafsir, tafsir tapi lebih kepada tasawuf, nanti bisa dilihat di channel Youtube saya, yang mendukung channel saya, saya akan doakan, amin. Ya, di mana Zila TV mohon dukungannya ya, terutama buat yang hadir pada malam hari ini. Dan nanti puzzle-puzzle, potongan-potongan yang barangkali di sini nanti ibu-ibu kok bingung, ini apa ya maksudnya? Nanti bisa merujuk di channel saya, Manazila TV. Mungkin di situ nanti ada jawabannya. Karena nggak mungkin saya dalam waktu satu jam saya bisa sampaikan semuanya. Pasti nanti banyak hal yang sifatnya kok ini kurang puas itu wajar lah. Ya. Oke, langsung saja dari berbagai telaah yang saya lakukan, ya. Saya menemukan bahwa inti agama itu cuma dua Dengerin ini Inti agama cuma dua ibu-ibu Kalau paham Inti agama cuma dua Yaitu apa? Berpikir kritis Dengerin Berpikir kritis Kemudian Yang kedua berhati lembut Ini dua Kalau sampai yang tidak berpikir kritis Gampang percaya sama omongan orang Tanpa meneliti dulu saya akan buktikan ibu-ibu di sini sudah berpikir kritis atau tidak ya saya kasih contoh ya ini saya ambil dari Al-Qur'an ya saya nggak tanya bapak-bapak dulu karena biasanya ibu-ibu dianggap selalu berpikirnya emosional ya kan saya akan buktikan ke ibu-ibu di sini ibu-ibu kalau ada seorang preman tahu preman ya oke preman ngasih tahu ibu ngasih tahu ibu bu rumah ibu kebakaran kira-kira ibu percaya atau tidak preman yang ngasih tahu preman tahu ya, orangnya bertato semua ya, rambutnya gondrong. Ngasih tahu ibu, rumah ibu kebakar. Percaya atau tidak? Nah, saya udah ibu bilang tidak percaya. Saya ke bapak, bapak. Bapak sama pertanyaannya. Kalau ada seorang preman bertato bilang, "Pak, rumah Bapak kebakaran." Gimana? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Hah? Percaya. Benar percaya. Alasannya? preman, masa jujur preman <laughs> preman bertato nggak pernah sholat apa ngasih tau pak rumah bapak kebakaran ya, masih ragu kan ya, ini loh, ini loh ini, saya sudah membuktikan malam ini bahwa kebanyakan kita beragama nggak berpikir kritis kita selalu lihat siapa yang bicara siapa yang menyampaikan berita padahal dalam Al-Quran idajah akum fasikun apa binabain bayanu. orang preman itu bahasa lainnya adalah orang fa, fasik. Orang fasik tahu, orang yang melakukan dosa depan orang, nggak malu, mabuk depan orang itu orang fasik. Maaf, misalnya ada preman seperti itu, tapi kan enggak semua preman seperti itu. Ini segedar contoh saja ada preman yang baik, ya kan? Ya. Tapi misalnya ada orang pemabuk dikenal sebagai orang jahat, ngasih tahu Ibu-ibu punten rumah ibu kebakaran, ibu langsung nggak percaya. Eh, nyampain dia. Tahu-tahu kalau bener gimana? Anak ibu lagi tidur. Mana terus? Apa yang terjadi? Penyesalan kemudian. Coba saya dengerin dia. Siapa bilang bahwa preman itu adalah bohong terus menerus? Bisa jadi pas kali itu dia bener. Makanya di sini ayat ini termasuk kenapa ya kita banyak nyebar hoax. Karena kita tidak pernah teliti, kita selalu percaya kepada yang menyampaikan berita. Sumber berita siapapun harus diteliti. Sudah ya, itu sudah terbukti bahwa apa yang saya lakukan itu penting. Ternyata di sini kan masih belum selesai itu. Jadi kembali lagi, inti agama berpikir kritis. Jangan hanya lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang disampaikan ibu gak, gak perlu kenal saya, gak masalah, tapi apa yang saya sampaikan ini kebenaran atau tidak mangga, amalkan gak usah percaya dengan omongan orang gini-gini, apa yang saya sampaikan benar atau tidak kita selalu lihat orangnya, kita lihat apa yang disampaikan dulu jangan terlalu pusing dengan siapa yang menyampaikan berpikir kritis, dan yang kedua apa? berhati lembut Imam Ghazali, kenal Imam Ghazali? Imam Ghazali orang besar Kitabnya dikaji di mana-mana Saya termasuk yang mengkaji kitab Ghazali Saya punya jamaah di sumber Ya, Ada komunitas namanya Kebon Sufi Nanti di Youtube kita ada itu Penjelasan tentang Kebon Sufi Orang-orang yang memang secara serius belajar tasawuf Nah itu salah satu yang kita gaji Kitab Imam Ghazali, kitab Ihya, Kitab Kimia Saada Apa kata Imam Ghazali? Saya sudah menulis banyak buku Imam Ghazali bergelar Hujatul Islam, saking alimnya dia saya sudah menulis banyak buku buku-buku penting di berbagai bidang ya. dan seluruh hasil karya saya disimpulkan dalam dua ba'it syair teman sekota saya pendahulu saya namanya Firdausi dalam dua ba'it disimpulkan cuma dalam dua ba'it saja seluruh apa yang dia tulis seluruh apa yang di Ibu-ibu kalau pegang ini udah selesai. Ngaji di sini pulang pegang ini aman selamat berkah hidupnya. Apa kata Imam Ghazali? Sembahlah Allah ya. Persiapkan dirimu untuk menyambut hari akhir. Kamu di dunia hanya numpang lewat saja. Persiapkan dirimu, kamu akan dipertanggungjawabkan. Kamu bukan tembok, kamu bukan tanah yang tidak dipertanggungjawabkan, tapi sebagai manusia kamu punya tanggung jawab setiap tindakanmu, setiap ucapanmu akan diper, diminta pertanggungjawaban. Kamu sebagai ibu, kamu sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri ya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.